genepuluh tilu tahun wafat Kang Jeng Nabi Senin tanggal 12 Rabi awal Tahun Tahun Hijriahnya tahun sebarang Cepet aduh muka marikan sekarang ini sebarang cula Culek-culek ini baik Wafat Kang Jeng Nabi umur genepuluh tilu tahun Tahun Hijriahnya tahun sebarang Masya Allah, isi udah ngaji nengaji naonat tuh. Ya Allah ika mari. eta dimon, di Madinah sabada hijrah sabaran tahun. tahun uh. <laughs> <laughs> Aduh parahnya separah. Eh uh, tuh hijrah. Ya berarti Madinah berarti nyana kekara ngamimitan tahun Yes tahun sepuluh akhir berarti sebelas tah seperti etan nah lamun tahun hijriahna tahun 11 wafat kangging Nabi masih tahun sebelah Hai bener-bener ini bener-bener ini lempeng ya. Masya Allah Karimtah Eeta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa pada tahun 580 Hijriyah Islam mulai pudar deh lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400 persekongkolan Amerika jeng multi nangis mulai walaupun yang dibentuk israeliah Yahudi ngis menguasai akso direbut masih tidak nu no dibangun diperbaharui kisina Umar dijadikan gereja Masya Allah Maka saat etak seorang sultan anu Gaga menjadi Imamul Haramain. Ngarana Sagara. Hilap deui. <laughs> aing boga murid 100 kos kieu Meninggis mani ngeusan aing mah. boga murid 100 kos kieu Meninggis mani ngeus bubarlah pondok bubar. Meren usia oke meren ya, iya meren usia, makin kolot makin kadin, ngeles di dudijerok nama Allah, ngeles diusiran mereka pemajikan lagi, jabatur mabatur muki kolot terbiasa, ini dijerok nama masih eksis. Tapi ia matawadu nislana tuh <laughs> manfaat. <laughs> Oh, anjing kada bosan Jajamu berbagai jajamu. Istemempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya numere resep. Jangan numere resep pakai mangande. Nanti akan kau datang, kalah ya goreng dua karung. Elek mau bule mah. Oh, dari pemajikan aja mau belati. Yuk mending dipotong weh. Ingat-ingat kadong yang entertain, usuk, dicarekan baik. Salah ke carikan baikku pemajikan a. Salah datang, dipakai ke anak, salah datang, carikan. Loh, lah, jangan naik, ngeskiwa, hirup. Aku kirai kira, kamera naik ya, potong hulu ku ya, teh dan meja tutupan kutu saji. Di antep ke nyana keluar, pemandi nempok naun iya cek, barang innalillahi. Iya kakak non jadi hantem hanteman cek, atuh marah-marah memang dipotong potongkin, naon harapan ayu. Tapi, kita perbajikan, gak nyana, entah juga gerakan marah. Yang cari kan dipandang pandang, gak pelayanannya hewan baik, jaya mataan. Orangnya nanya, "Iya, segala." <tuk> Ayahnya tahan, pahingan ceknya nayu. Masya Allah, masya Allah, nyahuan, makanya nayu orang mata, ayah. tolol nyaw, tol <tuk> <tuk> aduh, barang datang salakin tadi langsungnya aduh, marah, bagi tama watak, ulah teman-teman. Nah, marahan baik. Jadi, jangan eh, akan marah ngiska ulah sok kikituhanan kak eta madu kak yang gula magula maragi ho o kak eta entuk eta kudu di potong nah bunga mana ajar kau nanti jeksal lagi nunggul nanya kau ayah nanya tunggul. Tu <tuh> beres <tuh. Hayo cina Hayo, ayo cina tuh nang kakak mal sugan suguhan et tunggul nak ayo suka kamar biasa nyana happy happy caknya nak aja tunggu lagi panjang kene kat <smart> tipu nyana barang gudang lain malahin enwain huluku ya palingan atau marade nyana pasti ada, salah turun malah bebeknya, malah bebek jahuluku ya laki-laki neng modal lagi pendi murin ya